serta klik tombol notifikasinya bersahabat, tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat seputar Leslar. Tentunya, baiklah, bersabarlah selalu dimanapun kalian berada. Untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, youtuber pertama dengan spesial cute momen persahabatnya ketika dianyar nih, masya Allah, alhamdulillah. Ngidamnya DLS di Kejora akhirnya tersampaikan persahabat ya Tentu ngidam DLS di Kejora pengen banget abang Bilar ini ngambil buah mangga langsung dari pohonnya tuh. tuh Langsung terlihat nih persahabat ya kakak Bilar lagi memetik buah mangga langsung dari pohonnya Masya Allah mudah-mudahan selalu berkah berkah untuk idola kesayangan kita momen ini diunggah kembali oleh akun instagram hp kentang kota sultan ada kalimat caption yang dituliskan dalam postingan tersebut akhirnya ngidamnya kesampaian ya dek katanya itu masya Allah alhamdulillah alhamdulillah persahabat ya untuk ngidamnya di lesi kejorah akhirnya tersampaikan juga Di lesi Kejora ingin banget ya kakak pilar memetik buah mangga langsung dari pohonnya dalam postingan tersebut juga banyak sekali tanggapan banyak sekali komentar yang diberikan dari para fans Salah satunya dari akun Nur Nur Channel 999 Alhamdulillah ngidamnya kesampaian Semoga Bumil, Baby yang di dalam kandungan dan Papa Bilar Sehat dan dilancarkan persalinannya, amin Masya Allah pangan yang selalu doa terbaik Diberikan dari orang-orang baik mudah-mudahan doa baiknya diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala Amin Alhamdulillah persahabat ya akhirnya kesampaian juga nih Dedek tentunya dan Baby L nya ya masya Allah banget luar biasa semakin bahagia dan bangga kepada Lesti dan Rizky pilar ke kabar selanjutnya kita lihat juga persahabat ya ini ada kabar yang membuat kita kembali dihebohkan dengan berita-berita miring soal Leslar ya kita perhatikan. Di sini ada sebuah unggahan dari TV sebelah MNC TV, sahabat, ya mengabarkan. Tentu ini kabarnya dari RCTI Plus, per sahabat ya ternyata Lesti Kejera pingsan karena dipaksa manajernya untuk tampil walau sedang lelah. Ini kabar yang tidak benar, sahabat ya. Di sini juga kita lihat asbakal kalimat. benarkah sang manajer paksa Lesti tampil saat kondisi tidak sehat simak hanya di RCTI Plus katanya tuh. Ini kembali diunggah Jadi post oleh akun Lesla Lovers underscore Hong Kong Real Ada kalimat caption yang dituliskan dalam postingan tersebut Beritanya Ih gimana ya menurut anda Anda yang di luar negeri katanya tuh Selama 13 tahun di Hong Kong Kalian pernah dengar berita yang kiranya gimana? Yang lagi rame diberitakan mulu Kayak gak ada bahan berita aja nggak tuh <laughs> Dan kita lihat dalam postingan ini Ada komentar dari Bang Ariel Baru ya, berkomentar Hai hey, dengan menyampaikan sebuah kalimat saya hanya tersenyum tenang ke Bang Ariel di situ ada banyak tanggapan juga diberikan dari para fans yakni dari akun Lilik Skorsas Mita 71 sambil ngetik nama Bang Ariel betul Bang senyum saja daripada lihat berita ngadinga di lebih lebih baik lihat karya-karyanya dedek kakak bikin happy Katanya tuh jagain Lesla terus ya oh Masya Allah banget ya Banyak sekali dukungan untuk Bang Ariel di sini pemberitanya uh, tentunya kurang enak persahabatnya yep. Mudah-mudahan tentu banyak sekali orang yang selalu support mendukung, mendoakan yang terbaik untuk idola kita Dan selanjutnya kita lihat juga di sini ada sebuah kabar terbaru nih dari Bang Ariel. Bismillah, semoga selalu lancar hari ini. Amin, sambil detect juga Lancel Entertainment, Bang Adlin, ya. Luar biasa, bakal ada kejutan kah hari ini dari idola kesayangan kita? Mudah-mudahan semoga selalu berjalan dengan lancar, kata family Lancel 23 dan kita lihat keunggah berikutnya, aja para sahabat. Di sini ada sebuah live. Instagram dari Bang Ariel Disitu juga ada Kariski make up tuh Persahabat ya Wow Apa mungkin hari ini Bakal ada air kembali dari Dede ke Kejira Perhatikan ini diunggah oleh akun Love underscore Leslar Ada kalimat caption yang dituliskan Semangat abang-abang kerjanya Tuh kita lihat di kolom komentar Banyak sekali yang bertanya nih persahabat ya Disitu ada komentar dari akun Instagram Medi.kurniawandun98434 Kayaknya off air yang di Jakartanya Yang kata gorgeous katanya tuh Apa mungkin persahabat ya Hari ini ada off air dari Dede Alasi Kejoran Mudah-mudahan selalu ada kejutan Ada kabar baik yang kita dapatkan persahabat ya? Dari idola kesayangan kita di sini juga kita lihat persahabatnya komentar lain diberikan dari akun dde.dot.de.ti.dot.5496. Ada acara apa mereka min? Kok ada gorgeous katanya tuh. Dan kita lihat nih banyak sekali balasan komentar yang diberikan dari akun wiwin 20 of bukan sih kan katanya ada ofr juga di Jakarta tuh persahabat ya. Ya info dari gorgeous bulan ini ada ofr di Jakarta ada jabatannya tapi nggak tahu tanggalnya katanya persahabatnya. Mudah-mudahan saja. Ada kabar baik-kabar bahagia yang kita dapatkan dan kita lihat juga Ada tentunya komentar yang diberikan juga dari akun WIWIN20 Bisa jadi di Jakarta hari ini di IGASK ngajakin Sasa ikut kerja katanya itu Masya banget ya Tentu kita masih menunggu kabar baik selanjutnya atau stay tuned dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya